thank you, udah balik lagi nih di episode kedua masih sama Dharma sedikit flashback, jadi kan hmm. dulu mulainya sempat boncos, boncos, sempat rugi terus kemudian walaupun semangatnya menggebu-gebu, tinggi lalu kemudian sampai ke sebuah titik teman-teman belum nonton, nonton ya yang kemarin ini sama-sama Dharma, CEO dari Mandaka Academy Mandaka Academy, yeah. nanti di, di bawah gue juga taruh kok yeah. kalau teman-teman yeah. mau mempelajari -mau lebih lanjut apa gitu ya nah untuk jualan produk, Chris spesialisnya forex kan ya forex, forex. basicnya forex gini loh, orang yeah. itu kadang-kadang kalau ditawarin forex ya itu kayak, ah lo apa ya seorang oportunis, orang oh, lagi coba-coba hmm. dagang forex ya, hmm. Hmm. atau forex itu jual mimpi, bener nggak sih jadi kenyataan? Hmm. gitu itu kayak ada satu stigma gitu di, masy oh. di masyarakat Betul. dan juga gue sering ketemu darma bahwa orang-orang yang nawarin gue forex hmm? itu dia sendiri memang pedagang. Forex, tapi dia sendiri tuh Kalau gua tanyain nggak ngerti Forex, hmm. itu yang buat gue nggak pernah mau terima tawaran teman-teman yang kayak gitu Pastilah. kan, karena bisnis juga cuma jualan. Iya. iya karena itu kalau gue kenapa-napa. Nah, terus balik ke kemarin kita bicara eh kemarin tadi. Tadi. Hmm, teman-teman kemarin ya. Gimana tuh dari tadinya boncos sampai bisa jual 10 robot gitu mm -hmm, ya mm -hmm. dengan cuannya tujuh puluh juta kira-kira tujuh puluh juta gimana okay. tuh um, jadi sini aku mau sharing sedikit lah mm. strategi sales ceritanya mm. nah jadi sebelum aku <coughs> jual robot mm. jual robot itu kan temen-temen dapat banyak-banyak tuh mm. ya kan? ngumpul nih waktu itu rame waktu itu rame dua uh, potong tuh. dikit nih ya. tuh ngumpulnya kenapa tuh banyak ngebrin trading dia nanyakin. Nah, tuh mereka bisa tahu long kerjain trading dari mana? sosial media. Oh, sosial media. Belum kan apa ngeceng ngeceng di di kafe, foto lagi sama chart, keren dong. Oh, kan okay. grafik gitu. Hmm, hmm. Kayak judulnya work from anywhere gitu. Jadi postingan-postingan -posting seperti itu, kalau orang yang tertarik melihatnya sebagai sesuatu yang Keren gitu ya, keren. Dan mereka mau kumpul ketemu lo, gara-gara lo sering posting kayak gitu. Iya, iya. Wow. gitu dong. Keren gitu dong. Gitu. Itu kepikiran gitu. gak sih, kayak mau mamer gitu, sok-sok keren. Dulu hmm, ada kepikiran. Jadi gini, <coughs> kalau dulu, kalau mungkin dialami oleh setiap anak muda, mungkin ya, mm -hmm. mungkin gak tahu Dulu itu motivasi kedua aku melakukan sesuatu itu adalah acknowledgement. Mmm, pengakuan. pengakuan. Pengakuan. Pengakuan mau minta pengakuan dari orang lain. Iya. Okay. Jadi social acknowledgement lah ibaratnya. Hmm, hmm. Dibilang orang-orang mengakui, "Oh, Dharma ini hebat, Dharma Nanti. ini." Ah, oh, segala lah. Kenapa jadi motivasi ya? Gimana ya? Karena oh, ini ini cerita segi pribadi nggak apa-apa ya? Boleh. Kalau kan ya. jadi berharga <laughs> gitu ya. Jadi gini, ini gini, mau ceritanya punya gebetan dulu, punya oh. gebetan. Ini ceritanya di awal aku mau mau punya pacar yang serius. Serius, oke. Okay. Dulu kan waktu SMA terkenal, oh, oh dan pun pacar nggak serius. Ah, ya miarlah anakku dah lah. Anak gitu lah. Ya. Satu persatu ketika, saya cerita pak boy bukan, pak <laughs> boy, pucet boy, <laughs> <Pucuk> ya <boy. laughs> gitu kan? Mau pacarnya serius. <guluh> <tut> tapi gebetan gebetan yang dulu ini selalu mikir negatif aku. Oh. Dharma anak orang kaya, tapi cuma bisa gini doang. Bisa apa sih dia? Hmm, oke. Sakit hati mendalam tuh. Banyak soalnya hmm. uh, selesai dari gebet, dan serius Alasan begitu, oke. Namun, misalnya cuma having fun doang, koyok-koyok aja, koyok-koyok doang. Ah, okay. Kayak di okay. sana, aku mikir emang nggak ada arti banget soal darah ini nggak bisa ngelakuin apa ya dari sana tuh muncul rasa insecure hmm. jadi di bawah bayang-bayang kesuksesan orang tua malah jadi sesuatu yang begini ya uh -uh. uh -uh. Oke. Okay. jadi ngerasa insecure dulu hmm. aku bisa ngapain sih hmm. terutama pada saat itu akhirnya ketemu di situ pacar yang sampai sekarang yang, oh, tadi itu. yang tadi itu yang tadi itu <laughs> oke okay. ceritanya waktu aku pacaran hmm? aku masih minta duit sama orang tua Heeh. Hmm. tapi doi hmm? dia udah kerja hmm okay. ketika aku uh, punya pasangan sama dia, perusahaan sama dia, aku oh. melihat dua hal yang berbeda, dua sisi yang berbeda total hmm. aku mendapatkan sesuatu by request, hmm? dia mendapatkan sesuatu by, by usaha. Usaha. usaha dan yang membuat yeah. motivasinya itu adalah ketika aku ulang tahun, dia kerja sama sebulan full untuk beliin aku kado itu terharu banget. Sih. Lo beruntung banget sih <laughs> baru dapat pacar kayak, kayak gitu. Iya, <laughs> yeah, ini yang lain-lain ngeliat tuh kalau tahu barang macam kayak gitu, gue deketin, gue porotin gitu. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> yeah. iya. Lo beruntung nah, banget. Di sana lah, aku okay. ngerasa aku mikir bahkan ini aku harus bisa ngelakuin sesuatu dalam hidup ini. Hmm. Aku bisa ngelakuin sesuatu apapun itu aku harus punya bisa, harus bisa punya achievement. Nah. di sana muncul secure aku pengen diakui oleh orang-orang. Nah, nah jadi itu singkat cerita jadilah nah. segera posting hmm. setelah itu dan ternyata malah berbuah berhasil terus teman-teman pada ngumpul nih nah, balik ngumpul, ke yang tadi yang, yang tadi. Nah. tadi ya, balik nah. nanti. Dan sedikit termesuk sekarang udah nggak jadi ekonomis semua lagi kok <coughs> udah hilang <coughs> insecure udah hilang ya udah sadar udah sadar karena, kalau itu. Nah uh, ini karena menarik nih uh. kenapa bisa hilang uh. tuh insecure nya? karena tahu, kalau gua gara-gara karena menemukan passion bisa berkarya akhirnya karya itu menjadi pengobat insecure gitu Betul. gitu kira-kira ya, okay. ya, benar ya karena okay. aku menemukan satu titik di mana aku merasa i'm good at this hmm. aku bagus di bidang ini hmm. aku jago di bidang ini dan tahu nggak itu bidang apa hmm. bukan forex oke okay. bidang public speaking bidang sales, ternyata aku, aku aku oke tadi di sana. Okay. Kenapa aku bilang begitu? Dulu aku ngerti trading sama sekali, nggak mm. tahu kenapa skema trading seperti itu, tapi aku bisa jualin. Mm. Aku okay. bisa jualin produk yang nggak aku tahu, nggak aku pahamin, gitu ceritanya. Yeah. Mm. Menjual produk yang belum aku kuasai. Mm. Singkat cerita dari itu muncul orang-orang, aku mm. prospecting mereka. Okay. Aku belajar dari mm. satu orang yang mengatakan uh, apa ya? itu bahasanya apa ya, pokoknya presentasi yang dramatis oh gitu memiliki <tuh> <tuh> efek wow gitu ya Mereka efek wow gitu mm -hmm. Oh, bisa gitu ya, gitu yes ah, ceritanya okay. aku menggunakan teknik itu dulu, belajar hmm. dari youtube, belajar gratisan <tuh> caranya punya robot, aku tunjukin gimana kinerjanya. kinerja oh, oh, nya kan? nah. jadi pinter ngomongnya bukan bullshit bukan nih ya uh, bukan bullshit, data. data jadi inget Pinter ngomong, jago ngomong yang bullshit hmm. sama yang dengan data itu dua hal berbeda versiku hmm. Mungkin ada orang yang bilangnya menjual udah atau segala macam hmm. Tapi kalau versiku orang berbicara dengan data yang ada, itu fakta namanya hmm. itu fakta Walaupun dah, entah dia bisa atau enggak, intinya ada data itu fakta hmm. Nah, okay. <tuh> aku kasih fakta robot ini hmm. dari hasil track record sebelum-sebelumnya Hasil begini loh, per bulan bisa dapat sekian persen berdasarkan hmm. data hmm. Nah, Aku gitu ngomongnya dulu, yeah. sekarang anda bayangkan kalau anda sekarang punya duit dari orang tua hmm. setiap minggu mesti duit berapa aku bilang kayak gitu hmm. jadi tekniknya adalah membuat orang sadar dulu ceritanya mereka sadar oh membuat mereka sadar bahwa hal yang mereka tidak ketahui itu membuat mereka rugi oke okay. which is spending money sama macam <coughs> terus karena anda bayangin kalau anda bisa spending money tahan tahan kesenanganmu jangan dugam jangan head out salah dua bulan aja aku kumpul kok duit untuk 7 juta duit tujuh juta dan ngumpul untuk modal 5 juta Bayangin modal 5 juta mu ini kalau kamu pakein robot dengan <coughs> bunga sekian per bulannya hmm. bisa jadi berapa? Bayangin nggak kamu di usia 21 bisa belanja barang sendiri itu juga kasih dulu berdasarkan data yang ada hmm. kasih seperti itu. Hmm. Ter Terlebih lagi karena mereka datang karena ngeliat aku aku bilang gini ngebayang nggak sih kalian kok kalian bisa ngelakuin apa yang aku lakuin sekarang menghasilkan duitnya langsung copot jualannya gue aja Terbuai baru <laughs> keren. Dua minggu, dua minggu dua tuh minggu. robot, masing-masing robot, juta harganya. Hmm. Dan itu cara jualnya, nah di sini, <tuh> mungkin paling penting, hmm. meyakinkan orang seperti tadi nggak cukup. Tapi yang kedua adalah yakin, yakin belum tentu percaya, itu resiko. Yakin <tuh> belum tentu percaya. Yakin okay. belum percaya. Hmm. Orang yakin, hmm. tapi tetap masih ada yang bisa mengganjal, hmm. versiku yeah. Nah, gimana caranya hmm. buat orang percaya? Itu hmm. adalah titik closing menurutku. Jadi cara ku buat orang percaya hmm. misalkan bro nih aku jualin hmm. bro ini loh robotnya blablabla bla, segala macam aku udah prospek hmm. terus bro nanya harganya berapa kalau harganya sih relatif ya beda-beda harganya hmm. karena jujur di sini kan aku membantu bro untuk bisa menghasilkan duit aja hmm. robot ini aku beli dari marketplace bukan aku yang jualan yeah jadi dia gak tau kalau aku punya akses ya <laughs> aku bilang aku gak jualan mm. jadi bro nih aku bukain websitenya mm. harganya segini 7 juta bro mm. tapi ini bayar mesti pakai kredit punya kredit gak bro gitu mm -hmm. oh gak ada titip beliin ya boleh boleh gitu ke aku <laughs> terus tak bilang mm. bro udah tak beliin ya aksesnya mm. nah, aku aksesnya ini tak kasih dia. Iya. Yeah. jadi seolah-olah orang bisa di closing kalau mereka merasa mm. tidak dijualin. Iya ya. betul sekali itu benar karena orang kesel kalau jadi tawarin sales benar-benar kesel gitu. Nah yeah. di sana aku aku paham aku berbakat di sini ternyata mm, ya. gitu. punya skill tertaku di sini ya gitu dan berkembang sampai hari ini bertemu sama hari ini, dan di sana aku sadar kalau aku hmm. seperti ini terus nggak akan jangka panjang hmm. karena itu aku memperdalam forex oke okay, memperdalam. Oh, memperdalam aku belajar ilmunya forex ilmunya forex, <laughs> ilmunya forex. ilmu tradingnya ilmu tradingnya ya. karena aku nggak mau Ya bisa dibilang, kalau tanda kutip, jangka panjang seperti ini, nipu juga namanya tapi Tapi sadar itu, makanya, oke ini cuma bisa short term Tapi modal 7 juta ini harus bisa pakai untuk belajar trading Baru mulai ku nyari, dulu trading aku los karena aku kaku Kebiasaan sosial, learning by doing Tapi mereka nggak sadar ketika mereka learning by doing Dan mereka bisa dengan cara seperti itu, ketika mereka sudah oke mereka udah nggak punya modal, hmm. udah habis untuk error Iya. Yeah. Nah aku nggak mau ngulangin masalah yang sama lagi, jadi aku nyari mentor. Hmm. Detik itu aku mau <laughs> ngeluarin duit untuk nyari mentor. Dulu nggak mau, ah, ngapain tujuh juta, sepuluh juta bayar mentor, mending sepuluh juta pakai belajar belajar sendiri, nanti bisa sendiri. Dulu mikirnya gitu. Di sana aku paham, mentor penting banget. <laughs> Karena mentor itu, kalau menurut gue, itu ya membantu kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang, yes. yang gak perlu. Dan yes. kesalahan itu ada, hmm, ada. ada harganya, ada, ada nya kan? Tuh. Itu, teman-teman. Hmm, <coughs> Jadi, kesalahanku itu hmm. harganya kerugian 70% dari modal. <coughs> Wih, 70% kita mahal banget. <coughs> mahal, ya. Coba dari awal aku tahu, hmm. aku nyari mentor gitu, hmm. mindsetku bener, nggak kejadian itu. Okay. Nah, singkat cerita, dari sana sambil aku belajar hmm. aku kerja kerja hmm. lagi hmm. <coughs> kerja di broker hmm. broker di daerah tukumar yang sebut nama ya yeah. <laughs> itu jadi, <coughs> jadi marketingnya nah di sana aku lanjut jualan robot tuh hmm. jadi aku jualan robot terus dia kan buka akun sama aku hmm. aku dapat komisi per lot transaksi oh, yeah. <coughs> itu kerjaanku dulu dari sana penghasilanku oke okay. hmm. versi pendapatan gaji lah yeah. gitu komisi hmm ngerasa oke okay nih. Terus, uh, itu aku masih ingat di bulan Juni. Bulan Juni, Juni sampai September. Tahun, 2018. Delapan 2018. 2018. Nah, Juni sampai September, itu aku kerja di salah satu broker, dan makin rame orang-orang yang nanya-nanya nih, makin kan aku ada kantor, posting, ada grafik hmm. gede, makin penasaran mereka. Bro, ajarin dong, ajarin. Gila, udah sukses sekarang gitu ngomongnya. Talib Padahal masih kerja <laughs> gitu ya. Padahal masih kerja. Okay. Makin rame tuh. Hmm. Nah, di sana aku bisa ngeclosingin lagi ternyata untuk orang mau trading. Mm. Depositnya ya versiku lah yeah. Mereka mau deposit 2000 dolar. Mm. Paling besar paling besar nasabahku itu deposit 300 juta. Mm. Paling okay. besar mm. paling besar Dan di sana aku makin pede. Oh, ini oke okay juga nih ternyata aku di sini nih. Gua bisa meyakinkan Gua bisa orang, orang untuk taruh 300 juta <laughs> yeah. gitu ya. Dan aku kan mulai review lagi, kok mm. bisa aku meyakinin orang ya? Apa yang tak kasih di presentasiku itu? ternyata, hmm. ketika aku ngobrol-ngobrol sama -ngobrol mereka lanyain. aku nanya langsung ke marketnya kok percaya sih? penasaran <laughs> hey. banget nih hmm. karena dia bilang <coughs> mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak ketahui sebelumnya hmm. yaitu ilmu hey. pengetahuan hmm. itu kenapa mereka percaya hmm. detik itu aku langsung kepikiran pengaturan berarti edukasi edukasi oke, okay. sekarang aku mulai, mulai <coughs> review ke diriku sendiri hmm. aku bisa ngobrol Uh, ngerti dikit-dikit cara ngumpulin orang hmm? gitu dan aku bisa meyakinkan orang. Okay. Terus, masalah edukasi, hmm? aku bisa pelajari nih, bisa buat sendiri kurikulumnya grup hmm. Dari sana, jika bakal aku ngebuat komunitas, mandaka trader kepalanya? Oke, okay. <coughs> jadi menarik banget itu. Menarik Kalau gue boleh bilang sukses di usia muda siapa sih yang nggak mau ya? Oh, bahkan tadi gue sendiri di episode kemarin kan gue bilang bahwa gue iri sebenarnya <gul> karena apa nggak tahu dulu temen-temennya cuman ngajakin mau modifikasi mobil, modifikasi nah. sistem, cari cewek, dukung ke tempat yang baru, nggak ketemu orang-orang yang seperti ini. jadi karena seneng ketemu seperti ini dan di dona man melihat gue udah ngobrol sama dia, kita kita lihat stok. gue nggak ngomong bisnis sekarang. Kalau teman-teman tertarik mau ngomongin bisnisnya nanti gua datengin lagi kita masuk ke segmen kepo bisnis nih ngomongin bisnis. Tapi kita mau ngobrol mau, mau ngomong pribadinya dia sekarang nih, Ya ya seorang ya, ya. Seorang darmanya dan jadi uh, durasinya juga nggak lama. Jadi untuk menjadi sukses. Ya. Gue bukan bilang mm -hmm. lu udah jadi sultan atau konglomerat, tapi Betul. lu udah sukses di umur segini dengan jalan itu yang gua lihat. Hmm. Nah mungkin boleh ngasih dikasih satu lagi hal yang yang apa ya kalau mau ngomong di luar manajer stok ini kan belak belakan gitu mm. ya hal-hal apa sih yang ke anak-anak teman-teman di luar sana yang mesti mereka tuh kayak ditampar <tuk> lah kalau perlu di tanda kutip ya dalam masalah keuangan dan planning keuangan dan mereka jangan take it for granted lah kalau mereka mm. punya uang jajan banyak misalnya mm. Mm. Mm. Gimana? ada ada mm. kalau nah terkait terkait hal-hal sukses nih mm. nyampaikan dulu mm. buat teman-teman sukses itu ukuran pribadimu, sini aku nyampaikan. Hmm. Jadi kita semua bisa memiliki kesuksesan versi kita sendiri. Okay. Jangan sampai berpatokan Anda level 1 tapi pengen sukses level 100 Wah itu bakal insecure terus jadinya. Yeah, yeah, yeah. Jadi ikuti aja perjalananmu itu dulu tentukan targetmu sendiri kalau udah sukses ya dapat level 1, level 2, syukurin gitu syukurin ya? dulu hmm. syukurin dulu itu proses itu proses hmm. mungkin versi teman-teman di saya ini sukses tapi versi saya saya masih mengejar sukses saya yang selanjutnya hmm. Betul. gitu yeah. jadi <tuh> fokus mau tujuanmu sendiri hmm. nah dari segi keuangan di sini satu hal paling penting yang pengen ku sampaikan ke teman-teman hmm. umuran bro umuran yeah. umuran kita umuran <tuh> ya, iya cuma lebih imut aja aku <laughs> nah hmm. itu bahwa teman-teman di sini harus punya yang namanya sebuah tujuan okay. tujuan itu penting banget hmm. dari dulu aku dengar ceramah orang-orang hmm. ngobrol tentang masalah durasi hidup hmm. waktu itu pendek yeah. buat tujuan segala macem hmm. itu aku nggak mikirnya lebar lah tapi hmm. gini teman-teman banyak banget kejadian di sini karena aku kan di Mandaka kerja sama teman anak muda juga mm -hmm. aku cukup menganalisa mereka lah <tuh> banyak dari mereka itu yang merasa nggak punya self fulfillment tidak pernah mendapatkan kepuasan pribadi mm -hmm. why banyak anak-anak nggak punya goals maksudnya kalau saya nggak punya goals contoh nih misalkan mm -hmm. bro mau jadi konten kreator contoh mm -hmm. tapi nggak punya goalsnya sebagai konten kreator yeah. awalnya Bro kerja di perusahaan memang content creator. Hmm. Ketika udah punya ilmunya, tetap aja bakal ngerasa aku nggak puas. Mau gaji besar pun nggak bisa puas puas. Hmm. Ujungnya apa? Pengen nyoba hal lain lagi. Hmm. Ketika nyoba misalkan nyoba <tuh> finance, <tuh> <tuh> yeah. Gak cocok lagi. Nah ketidakcocokan ini banyak banget ditutupi dengan mau cari pengalaman. <tuh> versiku <tuh> versiku pribadi. Yeah aku gak suka dengan cara seperti itu hmm. anda bukan jadi pengalaman anda belum punya goals saja. Hmm. sekarang bayangin, kalau misalkan bro mau ke kantor sekarang hmm. di Renon, <coughs> dari mana tadi? D Jimbaran Jimbaran, hmm. kan jauh tuh yeah. Jimbaran ke Renon tapi bro udah tahu tujuannya ke Renon dari Jimbaran ke Renon bisa banyak rute yeah. bisa lewat bypass, mm. bisa lewat tol mm. imam bonjol, yeah. tersetan mm. in the end, dari empat rute ini, yang mana pun bro ambil, nih, ibarat, ibarat yeah. profesi ya. Uh. Ibarat profesi, mau ambil konten kreator, mau ambil admin, hmm. finance, hmm. Uh, kontraktor, tapi hmm. kalau udah punya goals, Anda tahu, ketika Anda berhasil fokus waktu bidang, hmm. Anda akan mencapai tujuannya itu. Jalannya mungkin berjalan macam macam tapi goals itu penting. Bayangin, kalau misalkan bro nggak hmm. punya tujuan mau ke sini, hmm. tau nggak mau lewat jalan mana? Aku mau lewat tol ya, mau lewat bypass nggak ya, Apa mau lewat sasetan? apa mau lewat kuter nggak hmm. bakal tahu. Jadi kuncinya selain membicara dan banyak tadi eh. teman-teman harus punya goals. Goals. goals. Kalau nggak punya goals. goal, ya kan day by day. Day by day. Day nah, by day. Adri, lewat lewat lewat lewat yeah. lewat gak sampai nggak sampai kemana mana. Eh nah. tahu tahu gue udah umur tiga puluh tahun, Andre nah. ngapain ngapain gitu Betul. kan? Nah itu yang menurutku buat orang banyak insecure. Hmm. Sedikit tips hmm. kalau mau tahu nyari goals itu gimana caranya? Hmm. Ubah lingkunganmu. Hmm. itu kalau ke dulu teman-teman pergaulannya iya, ya iya. jadi itu kesalahan gua jalan dulu teman-teman <laughs> ber, jadi bertemanlah dengan banyak orang hmm. tapi buatlah pergaulanmu secircle, selingkaran, seminimal mungkin pilih-pilih hmm. lingkungan dekat, teman sama semua orang ring satunya yang penting karena hmm. ketika aku sadar dulu aku punya teman-teman nongkrong dan sampai sekarang aku punya banyak versi temen hmm. temen nongkrong ada yeah. temen bisnis ada yeah. temen dukem ada <laughs> beda, -beda, <laughs> beda beda nih beda -beda. Beda, beda beda nah dulu itu sulit banget aku keluar dari teman nongkrongku ini hmm. sulit banget aku nyaman banget di sana yeah. tapi apa yang tak lakuin <laughs> itu jujur aku sampai apa stres di rumah tuh hmm. curhat sama pacar yeah. <coughs> aku kunci diri di rumah temen nongkrong, aku gak ikut. Hmm. temen pergi, aku gak ikut. Karena hmm. macam memang sedikit frontal ya, cara menjauhnya, hmm. tapi itu cepet sih. dari prosesnya okay. ada juga yang apa mencari program baru itu. Pelan-pelan harus kok, pelan -pelan. karena saya caranya kabur dari Jakarta pindah ke Bali. Bisa, bisa kayak itu gitu. Saat itu cara bisa saya kayak ya. gitu nah itu ekstrim juga. <laughs> itu <laughs> kalau aku kan, kalau saya kan di kamar, ngunci, hmm. ini pindah, pindah pulau, <laughs> pindah pulau. <laughs> nah, hmm. jadi dari ketika kita udah nggak punya circle, hmm. kita otomatis akan merefresh ulang Kok memang udah tau mau melakukan sesuatu, ya kita akan refresh ulang kita akan ketika udah tahu mau ngelakuin sesuatu, mau mencari sesuatu hmm. misalkan di bidang, oh kayaknya content creator seru juga nih contoh oh misalkan bisnis seru juga nih, maka anda bakal nyari orang-orang yang bisa, bisa membuat hmm. content creator kalau tertarik atau kepo sama bisnis, anda akan mencari orang-orang yang punya bisnis sehingga terbentuklah circle -nya. ketika udah terbentuk circle baru saya punya ide bisnis dulu baru punya goals ini sorry banget deh, ini dur durasinya terbatas banget gitu teman hmm. menarik sekali jadi nanti mungkin kita sambung di kepo bisnis lain bi kali <laughs> kita bahas lagi. tapi thank you banget bro yeah. Oke, okay, segitu dulu ngobrol-ngobrolnya di Donalman Lifestyle kali ini memang belum puas. Mudah-mudahan kita bisa datangin <laughs> lagi. Thank you banget. Siap. Ini ada siap, buku, bro. ada bukunya apa nih? Your First, Your journey. first journey. Udah bro. nulis buku, <coughs> ya. Yeah. Oke, okay, ini jadi nanti kita akan taruh keterangannya di bawah kalau mau beli bukunya gimana. Siap, lagi terima siap. kasih, sampai ketemu lagi. Thank you, bro. Sampai ketemu di Donalman Lifestyle berikutnya. Thank you ya, bye bye. bye.